Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers dimanapun Anda berada. Selamat siang dan selamat datang bergabung kembali di channel YouTube Lesti Fatih. Update yang akan mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti keceora. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar terbaru dari Bang Bobi Suarez Yang mendadak persahabat ya baru saja mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya Perhatikan persahabat ya Bang Bobi ini 18 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan foto dan ada sebuah kalimat Tak perlu membalas orang yang menggibahmu, merendahkanmu, dan menjelekanmu. berlian tak turun nilainya, walau tertimbun kotoran. Tak berkurang nilai di dirimu, walaupun banyak perkataan buruk tentangmu. Bukan nilaimu yang rendah, tetapi hati mereka yang kotor. Itu kalimat yang tentunya diposting oleh Bang, Bosi, Bang Bori. <tuh> Itulah kalimat yang diposting langsung oleh Bang Bobby Suarez. Sepertinya ini mengenai, tentunya para haters yang selalu merendahkan, yang selalu menilai tidak baik untuk keluarga Rizky Bilar Selanjutnya, Persahabat dari kabar terbaru yang kita dapatkan siang hari ini, Bunda Lesti ditemani oleh kuasa hukumnya, Bapak Sandi Arifin dan sang ayah melakukan press conference juga, di ya, diwawancara mengenai perihal cabutan laporan yang diambil oleh Bunda Lesti Kejora Bunda Lesti ini menyampaikan secara langsung persahabatnya bagaimanapun Rizky Bilar adalah ayah dari anaknya Abang L dan tentunya persahabat Bapak Bilar pun ini langsung disampaikan oleh Bunda Lesti Bapak Bilar sudah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf dan sampai sujud ke ayah Kejora insya Allah tidak akan mengulanginya lagi dan tentunya sudah ada perjanjian di atas materai, bersahabat ya. Dalam hal ini, Bunda Lesi Kejora pun memutuskan untuk mencabut laporannya. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Bu Fir atau virus Leslar. Kalimat caption panjang pun dituliskan. Dengerin kata Bunda El, doain yang terbaik. Dari kawal kasus ini juga Bu Fir selalu bilang, cukup doain. Cukup doain, cukup doain. Mohon maaf buat wawan Wiwin, fans kecewa yang dimaksud siapa ya? Fans mana? Karena kami fans Leslar tidak ada rasa kecewa. Justru kami happy dan mendukung atas keputusan dari Bunda El. Alhamdulillah, Insyaallah ini jalan terbaik dari Allah untuk Leslar. Karena semua terjadi atas kehendaknya. Semoga kita semuanya selalu mau supporti dalam kesayangan. Dan mudah-mudahan permasalahan ini pun menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga kita juga, persahabat, ya, selalu menjadi fans yang baik, selalu menjadi fans yang tentunya selalu di dalam hal kebaikan, persahabat. Kita support, kita dukung yang terbaik. Keputusan ini langsung Bunda Lesti yang mengambil. Kita doakan, kita support, dan kita dukung. Bagaimanapun, persahabatnya Lesti Kejora adalah idola kesayangan, sang panutan, wanita yang hebat, wanita yang tegar, wanita yang sangat sabar. Itulah Bunda Lesti yang selalu memperlihatkan ketegarannya luar biasa. Kita masih menunggu kejutan hingga cidukan terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik dan terobdia selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.